Nah, itu yang paling menarik, saya ke Palestina, Pak, oh. ke Gaza. Wah, itu yeah. jadi Alhamdulillah itu bisa bisa ikut terlibat saya menjadi istilah yang EU-nya lah ya. EU. Karena waktu itu kan perintahnya Bu Siti Fadila sebetulnya, ya. Kirim bantuan, nah kan. Nah, saya dua hari itu nggak pulang di kantor, Pak. Berapa waktu yang lalu itu, mungkin tahun lalu ya Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani menyampaikan tentang ancaman dari global warming ini perubahan iklim yang dampaknya bisa lebih parah daripada pandemi katanya kata beliau itu kalau yang menyampaikan itu Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana saya kira itu wajar lah atau Menteri Kesehatan yang menyampaikan itu wajar ya. nah ini Ibu Menteri Keuangan ini. Sampai menyampaikan seperti itu Berarti ini kan serius benar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton video ini sampai habis Karena dengan menonton video ini Berarti Anda telah ikut bersedekah Bagi kegiatan sosial Salah satunya adalah Untuk membiayai pelayanan kesehatan jiwa Di Panti Rehabilitasi Jiwa jiwa purworejo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 Dokter Dokter Nugi Cahyono Magister Kesehatan sebelumnya beliau menjabat sebagai terakhir beliau sebelum pensiun menjabat sebagai kepala kantor karantina kepala kesehatan pelabuhan ya kepala ya. kantor kesehatan pelabuhan kelas ya. 1 di Surabaya, Surabaya ya. saya kira setingkat S dua ya, ya benar. Dan uh, setelah pensiun beliau uh, aktif di Ppid, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai ketua tim emergency medical team tim ya. ya. dan juga konsultan di UNICEF untuk vaksinasi sekira kita mulai, uh, Dr. Luki ya. uh, Saat ini kan COVID sudah mulai menurun, eh? kemudian Benar. dalam uh, mungkin dalam proses menuju endemi uh, Pak Dr. Luki bisa menyampaikan pandangannya tentang proses transisi ini dan khususnya kaitannya dalam dengan karantina dan lain-lain. Mau -lain. oh, silakan. Ya. Baik, sebelum ya uh, informasikan bahwa sebelum pensiun saya memang di pengurusan PPBD di eranya Dr. Daeng. Lalu PMDD itu sebagai badan khusus di PPBD yang tugasnya memberikan bantuan ya memberikan bantuan untuk respon penanggulan bencana dan tentu juga penguatan di medikasi melalui peningkatan kapasitas ya ke teman-teman yang tergabung dan uh, ciri khasnya IMD ini memang sudah tidak hanya dokter tapi non-dokter bisa gabung karena dalam realitasnya dalam terutama ini kan di pre-hospital ya itu kan kita butuhkan yang non ya yang bagaimana membawa perlengkapan logistik dan sebagainya yang dan juga untuk pertolongan pertama <tuh> saya pikir itu pembukanya untuk karantina memang sebelumnya juga saya di Makassar dan Pasar dan terakhir di Surabaya sebelumnya di pusat krisis di bencana oh, ya. memang <tuh> jadi satu baik untuk dan saya juga mengalami awal-awal Uh, respon pandemi saat itu masih di Denpasar sebagai <coughs> kepala di Den, KKP Denpasar yang tugasnya memang to detect, to prevent dan respon uh, saat itu sumbernya kan memang pasti dari luar ya sehingga saat itu <coughs> uh, ya katakan sibuk lah ya karena fokusnya pasti di pintu, pintu masuk karena masih bisa dihitung saat itu yang uh, kasus positifnya ya masih artinya tidak semua provinsi ada kasus waktu itu hanya tujuannya pasti Bali <tuh> pintu masuk besarnya kan selain Jakarta Bali Surabaya begitu ya yang hari-hari itu karena apalagi di Denpasar itu tiap harinya ribuan Pak yang datang dari China terutama Wuhan ada tiga pesawat, sehingga uh, persiapan untuk mengkarantina itu sudah nah, kami lakukan melalui koordinasi dengan uh, Gubernur ya, BNNAS Kesehatan. Sebagai itu memang awal-awal uh, pandemi yang pengalaman karena semua masih baru, jadi ya uh, pasti ada panik sedikit uh, kepanikan ya karena pengalaman baru uh, semuanya ya. Dalam arti panik, itu tetap respon, tapi ya banyak dinamika regulasi cepat sekali berubah, ya, baik dari untuk tes PCR-nya. Awalnya, ya, Bali pertama kali itu yang mengharuskan masuk ke Bali harus PCR. Habis itu, di karantina, dan sebagainya nah, saat, saat ini memang dengan status menurunnya, terutama yang di Indonesia, <tuh> memang dari global juga sudah trennya turun, nah, terutama kita bisa lihat yang umroh ya, yang artinya yang ekstrim, yang memang betul-betul pelaku perjalanan itu secara rutin banyak apa, masal itu umroh ya, itu sebagai kasus contoh kasus yang nyata yang bagus bisa kita nilai itu sudah tidak karantina misalnya kan ya, tidak karantina di <clears throat> di Arab Saudi-nya juga nanti kembalinya juga tidak jadi memang dari kasus sudah mulai turun angka rawat di rumah sakit juga sangat turun, yang dirawat di, kalau kita bisa lihat khasnya di Risma Atlet juga sudah turun ya. dan, dan di wilayah juga ya turun terus uh, kasusnya ya yani, insya Allah kalau demikian berarti kita memang persis menghadapi kayak flu biasa mudah-mudahan seperti itu ya. Ya kayak memang positif, tapi ya kayak flu bisa kan self limiting sebetulnya ya. Asalkan kita imun yang bagus ya. jadi Tapi tetap kita siap untuk to detect tiap deteksi dini terus, lalu prosesnya dari masyarakat, harus disiplin, dan tentu apa namanya uh, kesiapan da dari fasilitas terus itu uh, vaksin pun kita sudah mengcover <coughs> banyak ahli mengatakan sudah mulai herd immunity karena dosis satu dosis dua booster uh, ini semua daerah sudah tujuh kan hampir semua tujuh persen booster di dikejar nih uh, dan juga lansia memang lansia agak sus susah ini untuk nya sampai 7% Pak, Pak Gun di lapangan karena ada yang tidak bisa datang, nggak ada yang ngantar, ya kan? Lalu merasa saya nggak kemana-mana nak, gitu kan? <laughs> jadi itu, jadi sebetulnya ke arah sana sudah Alhamdulillah sih di realita masyarakat juga memang sudah menginginkan ya. Lalu kalau suasana Ramadan masjid sudah semua buka hampir-hampir normal semua ya uh, dan alhamdulillah dua minggu ini kan enggak ada enggak ada klaster misalnya klaster di, di masjid ya Alhamdulillah sudah ya kalau iya berarti kan inkubasinya kan empat hari seminggu gitu ya berarti harus ada klaster kalau memang masih ada ini mudah-mudahan semua atin di lapangan secara klinis laboratoris Uh, menunjukkan apa uh, tren yang sangat bagus untuk menjadi kalau inndomis kan uh, nanti menjadi apa namanya suatu keputusan ya uh, saat semua sudah saudara Global ya secara Global juga sudah normal uh, berani ini masih masih persiapan ya untuk endemis Bentar, itu. Ya. Uh, bagaimana mengenai orang-orang tua, lansia atau yang apa, punya kerentanan terhadap, kan misalnya Omikron atau ya no lah, variannya ya. yang tidak terlalu ganas gitu, tapi kan itu cukup berbahaya untuk orang-orang dengan resiko tinggi gitu, bagaimana kira-kira cara menanganinya atau mesegahnya itu menurut Pak Dr. Luggy? Jadi di lapangan uh, teman-teman di ya, ya puskesmas dan sekarang kan dibantu oleh TNI Polri ya ya door to door pak door to door sudah uh, dan salut saya salut ya sama teman puskesmas itu yang ya hari-hari sudah berkelut <tuh> pandemi ini dan salah satu upaya yang cukup uh, uh, apa namanya cukup dapat dikatakan mobilisasi yang tinggi ya di door to door itu bahkan sampai ada 24 jam buka itu terutama di tempat-tempat umum, -tempat, di terminal di pasar-pasar itu ya itu upayanya sudah uh, semua cara dicari lah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan uh, covering atau cakupan itu dilakukan mbak, sama teman-teman daerah. Uh, termasuk untuk lansia itu di door to door ya door to door. Uh, tapi memang ada yang alasannya ada yang yang masih belum mau misalnya kan ada yang belum mau karena yang merasa takut ya. Lalu kadang-kadang dari keluarganya sendiri ya yang nggak memperbolehkan. Tapi itu uh, trennya sudah meningkat kok. Artinya di kantong-kantong aja, kantong-kantong uh, tertentu saja. Jadi uh, ya cukup menarik kadang-kadang semua kelompok umur itu sudah tercapai. Memang lansianya kurang. Katakan ya. contoh kasus, kasus di, di, di Cilegon karena kebetulan saya kan fokusnya di uh, Banten sama di KAI. Nah di Cilegon ini yang kurang nah, itu baru dilakukan Memang teman-teman uh, pusma sudah cukup lalu ya. ya mudah-mudahan mereka tetap semangat. <laughs> okay. uh, sedikit beralih Pak Dr. Luky. Yeah. Uh, Pak Luki mengambil S3 uh, itu topiknya apa Pak? tentang karantina? Yeah, karantinaan. Yeah. jadi yeah. karena saya bertugas di kantor kesam pelabuhan tentu d2d-nya meng hadapi atau melaksanakanlah melaksanakan kekarantinaan. Sehingga saya ambil itu di tapi di kebijakannya ya. Jadi kebijakan publik itu kan topik besarnya di kebijakan publik tapi saya ngambil disertasi itu di kekeran, pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di di Makassar dia cukup lama karena apa namanya? <tik> kesibukan empat tahun harusnya kan dua tahun Yang empat tahun lumrah itu untuk ya, ya. <laughs> uh, bagaimana relevansinya dari penelitian itu atau disertasi itu dengan kondisi ya memang, kan? ya, memang benar ini saya cerita dan jadi ya, novelty ya. bukan novelty anu lah ya karena ya. kebijakan kan bagaimana uh, dari grand teori sampai ke operasional gitu ya Memang kita temukan mem ya harus ada reward and punishment lah ya, sama ya, keturi dasarnya. Dan memang sekarang kan akhirnya misalnya terbang. Kalau tidak do punya dokumen atau sertifikat vaksin kan sama hasil lab neg negatif kan nggak boleh terbang. Nah itu maksudnya sebelumnya enggak nggak ada seperti itu ya, tidak ada... Uh, Regulasi seperti itu, itu kan kebijakan, Pak. Ya, ya. Ternyata memang saran saya di temuan disertasi saya memang harus kuat di regulasi. Nah kalau hari-hari memang kalau untuk dokumen kekelantianaan uh, apa namanya uh, kapal ship dan itu itu sudah kita laksanakan memang kan. Jadi sebelum kapal masuk terutama yang dari luar negeri itu kan bendera kuning naik gitu kan, lalu tim karantina kesehatan yang masuk duluan sebelum keimigrasian custom dan keimigrasian jadi kalau di karantina kan ada health karantin immigration dan custom tiga ini yang bergerak gitu ya nah itu aturannya memang supaya selamat dulu ini kapalnya uh, sehat tidak ya kalau sudah sehat kita Uh, declare baru yang lain masuk dan melakukan pemeriksaan gitu ya dan kalau yang luar negeri itu patuh sekali Pak jadi yang karantin dulu dia tidak mau yang lain karantin gitu kan <laughs> dan mereka patuh sekali kalau yang luar karena itu juga untuk untuk dokumen apa, kesehatan itu ternyata dilaporkan ke CDC Pak jadi Nah, artinya kalau artinya sudah kalau tercemar di situ ya, jadi kredibilitas perusahaan itu jadi kurang bagus. Jadi memang dia bagus sekali, pak. Ya. Uh, sekarang ini, pak, masih terkait juga tapi hmm. uh, tentang climate change, climate change perubahan iklim global. Itu. Ya, ya. Ya. Uh, beberapa waktu yang lalu itu mungkin tahun lalu ya, Menteri Keuangan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 sampai menyampaikan seperti itu berarti ini kan serius benar ini, pak. Ya, nah, kira-kira ya. apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh idi dan nanti mungkin e, nasihatnya sarannya kepada pemerintah untuk apa men, mengatasi ya. masalah itu silakan, pak. Ya, jadi <tuh> di PBD memang uh, sudah terbentuk emergency medical team ini yang khusus memberikan perhatian respon di bidang bencana secara umum ya artinya masukkanlah BBD sebetulnya kan kalau istilahnya dibijakan NSPK ya kan jadi kan eh, dia banyak ke kebijakan ya memberikan arahan melindungi anggota gitu tapi untuk respon kan se Sebaiknya memang punya ternyata memang disetujui ya kami memang dari komunitas itu kami usul waktu itu ya disetujui lah ya ketua umum untuk membentuk uh, membantu juga apa-apa yang diperlukan oleh pengurus baik itu peningkatan kapasitas maupun uh, kadang menjawab surat ya uh, apa arahan dari uh, BPD ya ah, yang pertama memang Indonesia ini kan sebagai tempat laboratorium bencana lah ya sebelumnya sudah ada patahan-patahan yang ada di Indonesia ya kan ada tiga yang besar patahan-patahan yang terus bergerak dan tentu tiap hari sebetulnya kata para ahli itu sudah uh, Walaupun kecil ada bencana lah ya ada ada ada pergerakan patahan itu yang suatu saat energinya besar nah jadi jadi tempat bumi belum lagi bencana alam yang ada di Indonesia bermacam-macam dari uh, longsor, banjir, erupsi, gunung berapi yang sering terjadi lalu gelombang ya gelombang pasang itu juga pengaruh juga keretacing ya, uh, rob dan sebagainya ya belum lagi ke krisis apa sosial dan terus kami apa uh, dalam dalam payung kan di BNBP kami juga anggota di situ artinya anggota untuk relawannya lah istilahnya, relawannya sering dan enaknya sekarang grup BA sudah ada di sini kan jadi kita sering berkoordinasi tiap hari juga BMKG memberikan apa namanya informasi selain itu di bawah kalau di bidang kesehatan di krisis kesehatan kita juga sering memberikan masukan gitu ya uh, secara umum klimatizing ini kan tidak hanya di kesehatan sebetulnya yes. jadi kalau hulu hilirnya kan memang uh, peran dari lembaga dan kementerian serta da daerah ya yang yang harus juga ditingkatkan dan LED ini juga ke masyarakat komunitas-komunitas uh, pencinta lingkungan pencinta alam dan kami sudah berbuat juga ke teman-teman pencinta alam uh, misalnya untuk penanganan apa namanya uh, penghijauan lah di tepi-tepi uh, pantai kita lakukan pak dari ujung kulon lalu nanti sampai ke sampai ya pantai utara terutama ya itu uh, kita ada komunitasnya itu namanya uh, un, uh, apa cinta untuk bumi ya untuk bumi nah itu kadang-kadang kita gores lalu penyeluhan lah pada masyarakat jadi memang harus kolaborasi saat ini, jadi meningkatkan kolaborasi seluruh, ya istilahnya katanya yang kerennya itu pentahelik. <tuhilik>. Penta pentahelik. Ya, jadi memang bagaimana mitigasi mengurangi risiko, karena tadi menyinggung Indonesia ini tidak bisa hanya menjadi responnya yang ditingkat, tapi memang menguatkan di mitigasinya, sehingga bencananya terjadi, tapi... Korbannya kita uh, kalau bisa tidak ada korban tapi dikurangilah, jadi meminimalkan uh, impact atau risiko korban pada bencananya pada pada manusia ya. Jadi kalau ya, istilahnya kalau banjir pun banjir aja tapi manusianya sudah sudah selamat gitu ya. Uh, gempa gempa aja tapi ya tapi memang agak sulit, tapi yang intinya kan seperti itu, kalau memanage uh, di bencana, memang kita memapping resiko lalu apa potensi untuk bencana dan mengurangi resiko termasuk peningkatan kapasitas gitu. jadi intinya kami bersama-sama dengan baik uh, BNPB maupun uh, di, di kesehatan dan juga NGO lainnya Nah itu mudah-mudahan terus berkolaborasi, dan pemerintah juga sudah, itu tentu saja realitasnya dan harus ada kebijakan, Pak. Bagaimana me, mengurangi risiko tadi harus diiringi dengan kebijakan, sehingga di lapangan kolaborasinya bisa berjalan baik. Ya. Kalau zaman dulu kan, zaman Menteri Kesehatan Dr. Suyuti itu ada siaga bencana ya, ada dokter siaga bencana ya, ya, siaga benar. Dokter siaga. itu sekarang masih ada atau kalau sudah tidak ada kira-kira masih relevan atau tidak itu bagaimana menurut dokter sekarang yang ada itu ini, uh, 119 ini ya uh, untuk pelayanan emergency itu itu yang di oleh Kementerian kesehatan di setiap rumah sakit sudah ada jadi publik service untuk 119 itu ada tinggal memang menguatkan uh, timnya nanti ya, jadi kalau pada saat sembanjana eskalasinya tim itu yang gerak nah, tinggal ini memang wadahnya, nah, dulu memang ada regional malah ya, nah, jadi regional Jawa itu ada dua di Jogja sama Jakarta gitu ya ada yang di timur regional, sekarang perubahan kebijakan itu tidak ada tetapi langsung ke setiap kabupaten kota sudah ada 119 itu Pak cukup bagus itu kan meniru sistem negara maju lah negara maju kan bisa dilihat apa kualitas atau mutu pelayanan di emergensi kayak Jepang karena saya juga berapa kali lah di, di Jepang itu yang menonjol memang pelayanan emergensinya dan sudah ada undang-undangnya tadi, atau regulasinya, tidak boleh kasus emergensi misalnya dibawa oleh mobil pribadi, kan tidak boleh itu. Harus ada ambulan, itu ya. nggak boleh itu. Jadi, lalu misalnya di, di wali kotanya atau kak, kak bupatinya sudah ada ruangan khusus, kalau ada bencana dia sudah meng, apa, wali kota atau mejernya itu langsung komandan ya Jadi memang sudah dan yang luar biasa itu anu saya sharing tempat pelatihannya pak pusat pelatihannya itu ya, luar biasa lengkap dan besar jadi ada modul-modul misalnya mau ada gempa di gedung bertingkat, nah di situ sudah seperti responnya ya pada saat kita gedung bertingkat roboh itu jadi kita masuk ke dalam pakai dengan ya sekarang sudah lebih canggih lagi ya pakai mungkin tanpa kabel itu sudah bisa memerintah -mem uh, ada crash kereta itu juga latihnya di situ sampai ke peny penyelamatan air ya jadi memang yang saya betul tahu ya Jepang selain memang Korea juga Korea di chemicalnya ya oke okay. uh, sekarang beralih ke ke arah lebih ke arah pribadi. Bisa ya, ya. dokter Duki ceritakan tentang latar belakang keluarga? Oh iya ya. Jadi sebetulnya ya, ya. saya kan tadi cerita juga kenal Dr. Gunawan pada saat saya pindah itu sebetulnya. <laughs> saya di puskesmas Pasuruan, Pak. Pasuruan ya. ya Jauh -jauh hampir enam tahun lalu awalnya biasalah kalau sebagian besar dokter itu sedikit yang mau ke publikat sebetulnya. Saya pingnya pasti spesialis itu ya <laughs> spesialis waktu itu sudah daftar nunggu nunggu antrian gitu ya lama sekali ya. kebetulan kok tempat saya digunakan sebagai penelitian HP4 untuk rational drug use lah saya ikut ikut-ikut lah ikut-ikut bantu penelitian itu lalu ketemu sama teman-teman pusat lah ya sama almar dan yang konsultan kan Almarhum Dokter Iwan Almarhum diskusi dengan beliau kok menarik juga ini Pak lihat ya sama Dokter Bidadis yang Suroyo tapi yang sekarang di untuk rokok itu akhirnya keputusan ya dulu gampang sekali Pak beasiswa itu gampang sekali dulu itu tersendatnya di Dokter Gunawan katanya belum masuk daftar saya menghadap ke Pak kepala biru ya Pak, Dr. dikasih diskusi. Hanya ketemu sebentar karena sibuk, tapi diloloskan dengan Dokter Gunan. Alhamdulillah, Pak, terima kasih itu. <laughs> <laughs> karena sudah lulus gitu waktu itu tes lulus, tapi hmm. biaya semua belum. Oh, tinggal, okay, okay, okay. tinggal tanda tangan, Pak, Gunan aja itu. Ah, itu pindah lalu ya mas, mas uh, akhirnya ikut semua keluarga waktu itu masih punya anak satu ya nyewa di BJ itu dan alhamdulillahnya ini kan dokter apa ya dokternya dosennya sibuk dengan proyeknya pak banyak proyek itu nah, saya dapat proyek pak Oh <laughs> ke tak, apa ke Arso penelitian itu kan semester dua ada penelit, nah, dapat duit dapat itu jadi rezeki lah ya bisa nggak repot <laughs> jadi bisa kontrak lumayan lumayan representatif lalu masuk ke MKS, saya keluarga memang asli Malang, istri saya juga dari Jawa Timur. Nah akhirnya tahun 1994 pindah lah. Dan sebelumnya memang saya senang aktif di organisasi sejak mahasiswa pak. Sempat juga ketua ID di Pasuruan pak. Oh. Ya masih senang organisasi ya, karena ketua KNPI juga, kan. Jadi dan karena saya pindah ya itu karena apa, sudah teracuni dengan ini apa uh, pekerjaan public health itu oh, kalau kebalikkan okay, okay. tentu khusus mas lagi saya bilang kan akhirnya pindah ke PSM oh. JPKM ya, JPKM yeah. itu lama itu JPKM uh, setelah JPKM baru ke pusat krisis baru ke P2P P2P oh, jadi jadi Perencanaan sampai ke itu. Nah, saya tinggal di Depok sekarang dengan apa namanya uh, keluarga di Depok dan apa namanya uh, ya cuma ya karena UNICEF sekarang sering ke Serang. Uh, waktu di pusat krisis ikut tangani bencana apa saja waktu-waktu Pak Lucky pasti di pusat krisis. Itu. Nah itu yang paling menarik saya ke Palestina Pak. Oh. ke Gaza, wah itu yeah. jadi alhamdulillah itu bisa bisa ikut terlibat saya jadi istilah yang EU-nya lah ya EU karena waktu itu kan perintahnya Bu Siti Fadilah sebetulnya ya kirim bantuan, kan? Nah saya dua hari itu nggak pulang di kantor Pak menyiapkan bayangkan menyiapkan paspornya teman-teman yang ikut kan memang disuruh ngajak NGO Suruh ngajak media dan semua, kadang-kadang mereka mati, paspornya nah, itu kayak kami yang urus. Jadi, nungguin di apa, jombongan apa, oh, ya. ke uh, luar, kementerian luar negeri. Oh, ya. Iya, ini harus bisa saya bilang ditungguin, akhirnya bisa semua dapat tiket, hanya gul ya. Alhamdulillah, bisa masuk ke Palestina juga. Nah, luar biasa effortnya karena harus ada izin Israel juga dan sebagainya. Jadi lewat Jordan nggak bisa, lewat Mesir hanya bisa menembus, bawa bantuan tiga truk obat, Pak, sama ambulan tiga, Pak. Itu yang artinya salah satu kenangan menurut saya yang susah diulang, Pak. Oh iya, iya. iya. Ya. Kami bersama-sama NGO uh, Mercy, Almarhum Yos Rizal, ya, ya, ya. SMI, dengan dokter uh, apa spesialis pen... dokter lupa namanya apa di Disit, uh, situ ada berapa yang tinggal tapi kalau yang lain nggak boleh ya? hanya dua orang boleh tinggal yang lain harus pulang berapa lama pak lu di sana lamanya tuh nunggunya oh. jadi itu izinnya pak kalau diizinkan kami bisa bisa seminggu tapi tidak boleh sama Israel tuh pak sama Mesirnya juga boleh hanya dua akhirnya dari Mercy satu, dari siapa lagi? Satu, gitu ya. Hmm. Untuk mengawal bantuan itu aja. Hmm. Lewat, uh, apa, masuk ke gasanya itu, kita hanya sehari saja. Oh. Habis itu harus pulang. Karena katanya ditakut-takuti nanti nggak tanggung kalau udah apa-apa. Waduh ya. <laughs> Karena memang pada saat datang itu sudah ada drone, lupa. Iya, oh. jadi dulu kita enggak tahu, ini apa drone. <laughs> Luar biasa itu, Israel itu.